Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Seven X Cloud Dan di video kali ini, di sini saya akan membagikan resep-resep yang terbaru lagi. Oke, guys, dalam waktu lanjut, 1 kasih sudah menonton Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima Oke okay, lanjut ke persediaan ke enam oke okay, lanjut ke presiden yang ke tujuh oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan Oke, okay, lanjut ke presiden ke-9. <usuk> <usuk> Oke, okay, lanjut ke presiden ke-10. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-11. Oke lanjut ke worksheet yang ke-12 Oke lanjut ke worksheet yang ke-13 Oke okay, lanjut ke presiden keempat belas ya. Oke okay, lanjut ke presiden kelima belas. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Oke okay, lanjut ke verse yang ke-18. Oke okay, lanjut ke verse yang ke-19. Oke, lanjut ke episode terakhir itu ke 20. Oke guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.